Memberikan sebuah judul hijrah konsep meninggalkan negara RI kepada negara kilafah Dimana dalam video ini si Udin berkesan sesumbar bahwa Dia akan bisa mengislamkan orang dengan cara dia dengan sekejap Dan hanya satu jawabannya Kalau memang dia bisa membuat trik seperti itu Begitu sebaliknya Kenapa dia tidak bisa memurtadkan anaknya Bahkan anaknya semakin taat kepada Islam Dan untuk kali ini langsung kita simak videonya Semoga bermanfaat untuk Ikhwan Villa semuanya Bagian ketiga yang akan saya terangkan Bagaimana cara cuci otak Brainwash-nya kaum hilafah yaitu mereka yang mau mengganggu mengganti dasar negara dengan dasar yang lain yaitu mengubah undang-undang dasar 45 Pancasila itu menjadi sebuah negara negara agama karena tanpa dengan demikian Islam akan berada pada titik rendah maka ketika orang itu sudah masuk di dalam pelajaran kedua yaitu jihad iman Islam maka sudah mulai di tanamkan agar melihat oh, coba lihat itu Hah? nah di awal video ini si Udin menarasikan bahwa akan terjadi penurunan pada agama Islam dan pemeluknya, nah kita ketahui semuanya ya <tuh> bahwa si Udin ini setiap melakukan pelayanan selalu menyampaikan tentang apa apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang sering disampaikan oleh umat Islam tapi dengan narasi si Udin bahwa sebuah jihad dengan pengertian yang berbeda di sini si Udin memberi memberi aura-aura kebencian dan menakutkan kepada masyarakat luas kepada publik Supaya mereka terpengaruh dengan apa yang dikatakan Si Udin, bahwa Indonesia akan dirubah dengan negara khilafah, dan semua video akhir-akhir ini selalu menarasikan tentang jihad. Nah, dia menarasikan jihad itu hanya dalam konsep peperangan, tapi tidak menerangkan dalam konsep jihad. Dalam situasi negara yang damai Padahal kalau jihad dalam situasi negara damai itu e, Memperjuangkan keluarga Itu juga termasuk jihad Ikhwan Ikhwanullah semuanya pastinya sudah tahu Bagi kita umat muslim Jihad itu ada berapa macam Dan apa sebenarnya jihad Jihad untuk peperangan dan jihad untuk negara dalam keadaan damai. Dan di sini menggiring opini bahwa akan terjadi sebuah perubahan dasar negara menjadi khilafah. Inilah si Udin selalu menggaungkan supaya memberi efek yang luar biasa kepada masyarakat. Bahwa Islam itu menakutkan. Padahal Islam rahmatan lil alamin membawa kedamaian. Menghargai antar sesama dan selalu bertoleransi atas kerukunan umat beragama, ya kan? e, harga di pasar naik terus. Bensin nggak pernah turun, naik terus. Ini pemerintah apa? Jadi katanya, "Wah, wow, sudah mulai curiga." Nah, lihat itu orang-orang kafir e, mendapat keuntungan sedangkan padahal kita inilah yang membuat Indonesia ini menjadi merdeka itu adalah para mujahid orang-orang pejuang Muslim semua nggak ada yang kafir bla bla bla memang ya memang faktanya ya Indonesia ini merdeka dengan kalimat Allahu Akbar para mujahid para ulama, para santri pondok pesantren memperjuangkan negara Indonesia sampai di titik kemerdekaan bahkan kalau kita telusuri sebuah sejarah ya yang menjajah negara Indonesia ini orang-orang Kristen tapi di sini si Udin mengutarakan sebuah sejarah bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini dilakukan oleh para mujahid-mujahid Muslim dengan kalimat Allahu Akbar Itu dengan menarasikan Untuk pembentukan Sebuah kelompok tertentu Kelompok yang dilarang Dia mempraktekan Menggambarkan bahwa Pembentukan dan perekrutan Kelompok-kelompok terlarang itu dengan cara-cara Menceritakan bahwa Negara Indonesia ini dulunya Merdeka dengan eh, Perjuangan Para mujahid dan para ini Para ini, para ini dengan dia menggambarkan untuk men, apa ya, mempengaruhi orang yang akan direkrut menjadi kelompoknya Padahal rekrutan-rekrutan itu tidak diajarkan di dalam agama Islam Yang pastinya sebuah fakta bahwa Indonesia merdeka Atas perjuangan para ulama, para santri, mujahid-mujahid muslim itu Tidak bisa dihapuskan dari sejarah itu fakta yang terjadi tetapi dengan penyampaian yang benar pastinya anak bangsa tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi uh, si Udin ini tetapi sangat berbeda dengan si Udin ini karena apa dia menggambarkan untuk uh, merekrut dan menyampaikan sejarah itu dipraktekkan untuk perekrutan satu kelompok inilah si Udin yang selalu, dikaukan untuk menakut-nakuti masyarakat Indonesia oh lihat itu itu kriminalisasi ulama yang dilakukan oleh pemerintah ini mereka tidak menjaganya oleh karena itu kita harus berjuang tidak ada jalan lain wah banyak cara yang ditanamkan kepada Anggota baru ini supaya mereka memperhatikan karena Al-Qur'an itu fasiru fil art, maka jalanlah di muka bumi, fanzur dan perhatikanlah bagaimana akibat-akibat para pendusta yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an. Yang tidak percaya dengan hadis Nabi, perhatikanlah itu. Maka kita harus berjalan di muka bumi. Ya, memang benar ya, kalau kita meyakini, sebagai uh, umat Muslim pada umumnya, meyakini eh, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa yang disampaikan si Udin ini tadi Memang benar itu pendusta-pendusta orang yang mendustakan ya Itu ya memang tetap menjadi musuh Islam Tapi dalam artian musuh bukan berarti harus diperangi Ada kala-kalanya ada orang yang harus dilindungi Dan dalam konteks kita bernegara itu pun harus bertoleransi Nah di sini si Udin itu menggambarkan perekrutan, sebuah cara perekrutan kepada orang yang akan diajak ke kelompok tertentu dengan eh, penyampaian- penyampaian bahwa eh, nanti akan seperti ini dan dengan menyampaikan orang-orang yang berdusta dan ini ada ada sebuah apa ya ayat yang disampaikan. Sama seperti si Udin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dosa terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut tipu daya mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang yang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dari agama yang benar agar dia menginginkan di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. Jadi. Walaupun Si Udin ini menarasikan, seperti yang dia katakan tadi, perekrutan orang yang akan merubah e, negara Indonesia ini menjadi negara khilafah itu dengan cara-cara pengajaran-pengajaran yang ada di cara ajaran Islam untuk mempengaruhi orang dan untuk menakut-nakuti orang bahwa orang yang di luar Islam akan begini-begini itu ajaran Islam, tetapi bukan berarti kita harus. Melakukan dengan tidak benar Bukan untuk Kejahatan tetapi Dalam iman Islam Orang di luar Islam tetap kafir Kafir tertutup hati Tetapi dalam hidup Kerukunan umat beragama dan bertoleransi Harus tetap dijaga Insya Allah ikhwan pilat semuanya Tidak akan terpengaruh Dengan apa yang dikatakan Udin Indonesia tetap damai Tetap rukun dan sentosa Nah sebelum saya terangkan bab yang ketiga ini, saya kembali dulu bahwa kamu tidak bisa dikatakan Islam tanpa berjuang dan berhijrah. Atau sebaliknya, kamu tidak bisa dikatakan berhijrah tanpa berjihad. Bolak-baliknya begitu saja. Bagaimana mungkin bayi dalam perut nggak lahir lahir harus dilahirkan bagaimana mungkin dikatakan Islam tanpa menguasai nah di sini ya <tuh> dia menarasikan bahwa orang Islam yang belum berjihad itu dikatakan belum Islam Islam itu banyak ya memang dari keturunan dan Orang yang berpindah keyakinan, mualaf, bersyahadat itu juga Islam. Tapi begini ya, orang lahir itu dalam keadaan Muslim. Ya, itu tertera di dalam Al-Quran, banyak ayat yang menjelaskan apa itu Islam. Tapi di sini, konteksnya Si Udin itu menarasikan bahwa dia mempraktekkan perekrutan itu untuk mempengaruhi orang Bahwa Orang itu yang masih awam dikatakan, "Kalau belum berjihad, kamu belum Islam." Jadi jihad, ya jihad ini tetap dinarasikan oleh si udin ini sebuah kebencian bahwa jihad itu akan memerangi orang di luar Islam dan seperti itu. Kalau kita telisik jauh ya jihad dalam negara Indonesia yang damai ini memperjuangkan keluarga. Banyak hal-hal yang apa ya selain memperjuangkan keluarga kita membela harga diri kita. Orang melahirkan ya itu pun juga jihad itu. Nah, banyak hal yang perlu dijelaskan, tapi karena ini sebuah reaksi video pendek, jadi nanti kita akan mengulas tentang apa itu jihad di dalam kondisi negara damai. Tapi di sini, konteksnya kita harus berhati-hati dengan narasi-narasi penghujat seperti ini. Kalau dia menjadi seorang tersangka peng, uh, penista agama, pasti yang disampaikan itu uh, narasi sebuah kebencian. Tandanya apa? Bila dia menara menyampaikan people Pasti itu untuk jemaatnya Tapi seorang pendeta menyampaikan isi Al-Quran Tanpa ada tujuan Itu tidak mungkin Pasti punya tujuan Yaitu Untuk memplesetkan arti dan makna di dalam Al-Quran itu Jihad di dalam peperangan Jihad di dalam negara Keadaan damai Itu sangat berbeda penempatannya Karena apa? kita membela kebenaran dalam tempat yang benar itu juga jihad Nah jadi luas pengertiannya jangan sempit kalau si Udin menyempitkan makna dari jihad ini untuk ya untuk mempengaruhi publik supaya publik itu terpengaruh dengan kata si Udin ini Di mana dia menggambarkan perekrutan satu kelompok untuk Uh, melakukan pergerakan tertentu, merubah Indonesia menjadi negara khilafah, tetapi dengan cara menyampaikan nanti, kalau kamu gak jihad, belum Islam. Makanya, uh, terus akhirnya orang ini mau terpengaruh karena apa? Karena sudah disampaikan jihad itu harus uh, Islam terus, seperti ini. Kalau enggak berjihad, tidak Islam. Nah, di sini kita tidak bodoh ya, kita sudah pintar. Dan insya Allah, Ikhwan Vila semuanya sudah mengerti tentang apa makna cia tersebut. Kamu tahu kan, oh ini sesungguhnya Allah menjadikan manusia dari segumpal dari air mani, kemudian segumpal darah, lalu dijadikan tulang, setelah itu tulang lalu... Uh, terbentuk di dalam itu dibungkus dengan daging uh, lalu kemudian dilahirkan lalu kemudian membesar-membesar itu maksud Tuhan itu Allah itu bukan menceritakan tentang kejadian manusia kalau sekedar kejadian manusia begitu gak usah pakai ayat Al-Quran orang memang sudah begitu dari dulu lahir procot mati tapi ini ber, berbicara tentang perjuangan, perjuangan terkecil, ya, lalu bertambah-tambah, lalu menyiapkan uh, uh, pasukan ke sana untuk untuk ke Bekasi, untuk ke Tangerang, untuk ke Jakarta Pusat, untuk ke Bogor. Ah, kalau dilihat kayaknya si Udin ini semakin kelantur ya. Karena apa? Jelas, kalau di dalam Al-Qur'an proses penciptaan manusia mulai dari air mani sampai ke ini itu ada di dalam ayat suci Al-Qur'an. Bahkan <coughs> sebelum peneliti-peneliti itu mengetahui fakta yang ada itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, kalau ingin tahu silakan belajar perdalam Al-Qur'an. Di ayat berapa nah, itu sebuah pertanyaan? Kalau saya mengerti, kalau Anda tidak mengerti, silakan Anda belajar. Iwan filosof, apa saudara-saudara eh, kita Kristen, bagi yang nanti berkomentar, jadi begini ya: eh, Al-Quran itu banyak ayat yang menjelaskan hal-hal yang belum pernah terjadi, dan sekarang faktanya benar-benar terjadi. Bahkan dalam ayat suci Al-Quran tentang penciptaan. Eh, manusia dari ya dari sebelum di dalam rahim itu diceritakan dan sesuai dengan penelitian-penelitian sekarang sesuai dengan ilmu kedokteran. Nah, di sini fakta seperti ini yang tidak bisa ditolak oleh kekristenan. Tetapi mereka selalu menolak semua itu dengan penolaan seperti si Udin ini. Padahal itu sebuah fakta di Al-Qur'an ada. Dokter di kedokteran juga sesuai, tapi mereka kenapa uh, tidak menerima itu semua bahwa dalam Al-Qur'an ada karena di dalam Bible nggak ada, tidak menjelaskan itu. Nah di sini makanya mereka sangat berat menerima fakta tersebut. Kenapa kebenaran itu memang pahit? Nah sudah terlanjur menginginkan yakini meyakini Bible di Al-Qur'an ternyata yang sesuai dengan Fakta dan ilmu pengetahuan Jadi si Udin ini uh, Mengartikan yang salah Jadi memang fakta Tapi dialihkan fakta itu Yang sesuai dengan ilmu kedokteran Dialihkan sama si Udin Yang katanya bukan itu artinya di Disinilah penggiringan publik Untuk menarasikan Bahwa Yang di dalam Al-Quran itu Tidak sesuai dengan fakta dalam ilmu pengetahuan Ini harus disiapkan Masa cuma sampai di Bogor Ya harus dari Bandar Lampung Ya harus di Surabaya Harus di Makassar Harus di Sumatera Sampai ke Papua Jadi tentang penciptaan manusia itu Bukan hanya bicara begitu nah, Kalau ngomong Islam Tidak ada iman Tidak ada jihad Tidak ada hijrah Apaan macam begitu Nah jadi si Udin Ini benar-benar Tidak terima Dengan apa Yang ada di dalam Al-Quran Bahwa di dalam Al-Quran itu Benar-benar Tercatat secara jelas, ada secara jelas tentang penciptaan manusia dan sesuai dengan ilmu kedokteran. Nah, di sini sepertinya Si Udin ini galau karena dalam Bibel kok enggak ada gitu loh, dalam Al-Quran ada kok sesuai dengan kedokteran. Dia ingin mengalihkan pemahaman publik bahwa itu itu ti, bukan yang di dalam Al-Quran, itu bukan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, tapi apapun itu. Itulah kesempurnaan Al-Quran Itulah fakta Itulah kebenaran Memang pahit untuk diterima Tapi ya Kalau kita mau memahami Saudara-saudara Kristen Kalau bertanya bukan sama si Udin Tapi bertanyalah pada orang Islam Yang memahami tentang Al-Quran Insya Allah Anda akan benar-benar mengerti Apa itu Al-Quran Dan isi arti makna tafsir Dan lain-lainnya Tapi yaitu Belajarlah pada orang yang memiliki latar belakang keilmuan tentang itu Bukan kepada orang yang sudah murtad seperti ini Kalau orang murtad seperti ini tahu pun dia kebenaran akan disembunyikan Al-Quran itu menyebutkan Mereka menyembunyikan sebuah kebenaran Sudah ditolak kebenaran itu Apapun itu murtadin Sepandainya dia tentang Al-Quran, tentang Islam dia akan menyembunyikan kebenaran itu. Karena apa? Kamu tetap akan disesatkan. Karena kalau kamu nanti disampaikan Al-Quran yang sebenarnya. Kamu akan menemukan kebenaran. Nah, hilanglah perpuluhan. Kalau kamu-kamu bersahadat. <tuh> ini, ini si Udin. <tuh> Hei, jerah macam begitu. <tuh> Islam macam begitu. Ah, kamu bukan Islam. Isi alam kali sama dengan kebo, kebo itu kan isi alam juga. Kalau sekedar hanya untuk makan, pipis buang air besar, ya sama kamu dengan kebo. Nah, jadi merendahkan orang itu, menjatuhkan orang kayak begitu itu cukup dua jam saya. Mengubah orang dari enggak mengenal Islam sampai dia berubah dengan uh, materi ini. Ini materi paling jitu. Nah, siapa pencipta materi itu? Nah, nanti gak usah tahu dulu. Yang penting, anda tahu, semua harus faham. Nah jadi si Udin katanya memiliki cara jitu Kalau dia merasa ahli ya Memiliki cara jitu Pertanyaannya Dia loh Gak bisa mempengaruhi anaknya Jitu dari mana kalau kamu punya cara jitu Kamu katanya pinter Hanya dua jam Hanya dua cara Mempengaruhi orang-orang yang seperti ini Nah kamu mempengaruhi anakmu saja nggak bisa, udah berapa tahun Din, sudah berapa tahun, nggak bisa, bahkan anakmu semakin taat menjadi muslim yang semakin taat Allahu Akbar. Semoga anak-anak Taibudin -anak, Ibrahim tetap dalam iman dan Islamnya, Amin, Amin ya Robbal Alamin, dan tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Dan beginilah si penghujat Tidak bisa melihat tengkuknya sendiri Menyampaikan ajaran orang lain Di depan jemaatnya Maksudnya apa? Seribu persen itu hanya untuk menyesatkan Karena apa? Dia menarasikan sebuah cara Untuk merekrut kelompok tertentu Dengan cara-cara Menyampaikan ajaran Islam, kalau kamu tidak seperti ini, kamu belum Islam, belum begini, dan begini. Nah, kalau dia seorang Muslim, oke, okay, dia menyampaikan itu, tapi dia Kristen, pasti dengan tujuan apa menggiring opini publik supaya dia dianggap, supaya dia dianggap uh, dilihat lebih pintar daripada orang-orang yang meyakini Al-Qur'an begini Ikhwan Villa semuanya tipe-tipe orang yang harus kita hadang dan tetap harus kita setia dalam membentengi umat tetap semangat bersama-sama kita membantah menghadang para penghujat seperti ini oke Ikhwan Villa semuanya nanti kita akan kembali dengan topik yang berbeda aqidah Channel dengan video-video reaction, semoga bermanfaat untuk ikhwan villa semuanya, dan semoga ikhwan villa semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam iman dan Islam kita. Semoga apa yang akidah channel sajikan untuk ikhwan villa semuanya bisa mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya kita tetap bersama-sama dukung channel-channel Muslim dalam menghadang para penghujat dan penista agama Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Amin ya Robbang Alamin nanti kita akan kembali dengan topik yang berbeda pastinya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam